Checkpoint guys, yes, point, ya oke okay. point lagi guys, mantap, sip memang sniper kita ini andalan betul ya guys, dan unitnya juga, si, dan <tuh>. ya ini dia unit. Belum coba ambil poin Oke okay, mau cek poin guys Alhamdulillah Poin kedua sore ini Ini hunting dadakan ya guys Tidak direncanakan Tadi kita mau cek cek sport, Jadi ternyata ada target, langsung kita eksekusi. dan di belakang sana itu target burung burung mandar banyak, guys. burung mandar, waktu-waktu. Oke, poin kedua masaman, mantap ngomong-ngomong lagi ngomong parah dia oke uh, ada target lagi guys oke. ada satu yang kalian iya mantap jos gandos masih Ketiga guys Ini Snip. nggak ada Ambil sudah Point ketiga guys Oke Ini dia snipernya dia mau Ambil point poin ketiga Ini posisinya habis hujan guys Habis hujan Memang biasanya banyak target yang keluar Ini termasuk spot baru ya Baru kali ini kita kesini acanya di sini dari pagi tadi hujan makanya kita nggak berada ada rencana untuk hunting tapi mas aman aja kita hunting cek spot nah, sekaligus buat senapan jadi ya kita hunting oke okay, yes. poin ketiga luar biasa alhamdulillah yes oh mantap chip Posisinya dia gerak terus ini. Posisinya dia aktif. Tidak ada. Dia sembunyi di bawah kot. Kita sore hari ini coba cek kembali burungnya yang tadi agak lepas sedikit karena dia banyak gerak. Kita cek, kita pastikan. masuk dalam kot, uh, mm. wakil, ada, wah, ternyata poin juga guys, alhamdulillah poin keempat guys, mantap, oke, okay. ternyata Oke, alhamdulillah untuk sore ini ya. Hunting dadakan, guys. Hunting dadakan yang membuahkan hasil alhamdulillah luar biasa ada 5 poin. Oke, 5 poin. Kita tadi cek spot di daerah sana di depan. Itu target-target banyak dan ini unit yang kita pakai ya. Luar biasa akurasinya, mantap. Dan ini snipernya Halo Mas mantap. Unitnya juga jos ya mantul tung, pokoknya. Hmm. Tukplok tukplok pokoknya luar biasa. Resek kata yang punya. Heeh, hmm. resek kata yang punya. Tungplok tung hmm. alhamdulillah ini bisa buat makan malam. Nah sebelum pasaman berlayar nanti. Nah, ini bisa buat nanti sama teman-teman ya, teman-teman kita bisa menikmati hasil buruan ini. Oke, terima kasih banyak videonya cukup sampai di sini dulu ya kali ini kita huntingnya. Nanti, lain waktu kita sambung lagi. Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Terima kasih banyak juga yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, Mas Aman, mantap. mantap! Oke, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Salam satu lara.